kita omomah itu Heee, <ioseng> ini eh, eh, <TTd> menti family eh, ini, ah, ini Gagal, <todhic Lock bagian> itu apa kelambin rasa cinta kok ada, ada, ada ini kan? Sewaan sewa <undertangnya. SILENCIO>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 Contohnya di porong ibu, Besar-besar itu, Bu. Duriannya dari mana itu? Lunuknya, Ibu. Ya, ya, darat ya. Ada namanya, durian lunuknya itu. Oh. <laughs> Desa saya, lunuk. <laughs> Aku mau waktu aja, aja lagi gitu? Pokok memang Ini tenang aja boy ada kade sampian bu Terus selanjutnya pakai dana dedi masri takut ya untuk ibu seingsa makasih banyak <tuk> ini berapa nya ini gulung Ini sama aja Apa nih Bu namanya Bu? Puding. Puding gula merah. dari gula merah. Gula merah. Hmm. Gula merah. Pada masa Banjar, tuh agak-agak Masa hmm. Banjar aja, terima lu. Istri Waluh, tebuk, ya apa panen Waluh. Gua udah ya, Bang. Kalau keren nih, kalau bahasa kampung tuh, kami kalamben <gifat> bisa banjar, ya Kalau bahasa banjar, ini keranjang atau bakul? Gua harus sendiri. Biasanya besar duriannya ya Tenang aja bu, ada alfian Anak <tuk> mau <berdiri> <tuk berdiri> itu bagus gue Langsung mutar mobil empat ribuan juga iya di mana? Di mana? ini kembalikan mana ya Padli, itu Kak. Itu tuh. dulu